Udah mateng hmm. Hmm? Baunya sedap, Uma <laughs> Uma, hmm? ada gelas plastik gak? Gelas hmm. plastik Oh, ada di mana, di mana? Ambil di laci kedua lemari makan Tuh di situ tuh Laci kedua ah. <laughs> hmm. <laughs> uh -huh.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 Udah Rara bersihin Ah, cakep Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi Hah, di atas kapas? Ya, sekarang masukin deh ke dalam kotak Hmm, Kak, menanam bijinya di kapas sih? Namanya juga buat eksperimen, Ra Hmm, Rara juga boleh coba ya, Kak? Boleh, boleh kan? Boleh? Iya, boleh Nih Asik, bisa bunuh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 Semerahir rahmanir alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil. Wah, yes. Bisa bikin oseng taugee. Hah? Huh? <laughs> Umar. Uma. Eksperimennya berhasil. Yang ini berhasil. Wah, alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas, biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah Ya Uma, Masya Allah, keren banget ya Uma Tanpa tanah, kecambah bisa tumbuh subur <tik> Nah, itulah bukti kebesaran Allah Dalam surat Abasa ayat 24-32 Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya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 Waduh, kalau ini namanya es biji kacang hijau rasa kapas.